Oke, okay, oke, okay. harus semuanya kembali lagi. Oke, nah jadi di video kali ini kita akan unboxing. Unboxing, gold box. Nggak sedikit, eh banyak sih, cuman 50 saja, seperti biasa, 50 saja. Oke, lumayan nih, udah 15, tapi misi tinggal lima belum diklaim panggil <giru> gila oke yang kita langsung saja iya nih ini ya wah kok lama bos kok lama bos kok lama bos nah dapat ninja training warrior armor buat apa warrior armor udah dapat aneh udah full ya udah full semua udah <giru> Perut lumayan dapat Marbel, dapet Marbel secret of Ninja. Ini dapet toby udah punya, telat kau. ha huh? di luar hujan jadi berisik. Gold box subscribe. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu mantap bos, dapat lagi, wow dapat ini lagi, hmm, dapet ninja akhirnya ninja s, ninja ss di sini kayaknya nggak mungkin ya, ada pasti, uh, oke oke banget itu oh, menang, wow dapat, god lumayan ninja training lagi dapat si mumi lagi aja. Seratus nih bos, senggol loh. <laughs> ya yeah, dapat lagi sekitar sepuluh anjay. jay. Taji. Dapat gue lagi puas uh -uh. mantap, mantap. Sun Sun Sunade. Dapat gear, dapat XP, dapat eh.. Uh, apa itu.. batang.. batang si chopper apa oh, gak ada lagi.. masih oh, ada sebelas loh.. ngelag.. game ngelag.. woi aloi.. lumayan tobi.. aduh dapat gear lagi.. maunya sih dapet token.. atau hey, uh, hero konan.. atau hero obito.. Hey, maunya obito atau itachi.. Mau RR, mau RR susah banget. Ada, memang aneh nih. Oke, uh. tadi siapa? Baki, Baki Hanma. Bukan, bukan beda-beda, beda bos. Tadi siapa lagi? Uh yang ketiga kan ya oh belum punya berarti berarti udah di konbin waktu waktu, waktu waktu dulu Aduh, ini tinggal mesti gear nih